Pemirsa, jika anda ke Sumbawa Barat, tepatnya di Taliwang, cobalah untuk mampir sejenak di kompleks KTC atau Kemutar Telusenta. Sebenarnya, di sini adalah pusat administrasi atau pusat perkantoran dari Kabupaten Sumbawa Barat. Namun, karena keindahannya. Seringkali tempat ini dijadikan untuk tempat refreshing keluarga Tempat ini selalu ramai Terutama pada malam Sabtu dan malam Minggu Dan juga pada malam hari libur lainnya saat ini bertepatan dengan hari lahir Kabupaten Sumbawa Barat Banyak acara yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten Untuk memperingati hari kelahirannya Salah satunya pasar rakyat ini Yang kabarnya akan digelar selama lima hari Di samping aman untuk area bermain anak Di sini juga terdapat banyak alat permainan untuk Balita dan anak-anak Anda yang sedang aktif Pemirsa, terus ikuti kami ya